Oke okay guys, Pak Endra ondanya lagi macet guys, nggak bisa pak, keluar. Pak. <laughs> <laughs> <laughs> Mengapa Pak ondanya Pak Endra? Ini, pak, ini terhalang apa ini? Terlalu apa nih? Tidak sesuai. Hmm. <laughs> nah, sesuai. Tidak sesuai. Nah, ya. Kan ya. Coba Pak Ninjam tuh panggil keretanya tuh, tolong diamankan. Pendra mau pulang. Saya mau pulang sebentar lagi Pak, ini kempungnya jauh Pak. Mana hmm. pulang ya Pak? Kedapil 2 Pak. 2 ya. Pak Ninjam, mau ngga Ninjam eh? Geser dulu. Pak Ninjam. Pak Ninjam, mau ngga Pak Ninjam geser? Halo Pak, Halo. ambil tolong dia mau pulang terkurung coba geser onda orang panijam tuh menghalangi rusak orang tidak kan, digeser tadi onda panijam panas terjemur <tian. <tian. <tian> <orang> <tian>